Halo, selamat siang. Kita akan ke UMN. Hari ini saya ada podcast yang cekin UMN untuk podcast. Enggak tahu nih podcastnya nanti akan bercerita seperti apa. Ikuti terus ya. aku ngasih ya, tencet yang lama oke, okay, di dalam saya, saya akan lewat belakang aja, nggak <laughs> mau lewat tol semoga Kabung nanti ya. sudah Halo. Ya. Terima kasih masih berada di channel ini. Ya hari uh, ini sebentar lagi kita uh, saya akan sampai di UMN. Sudah jadi jam dua tadi. sih yang video ini jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan video ini jika berkenan silahkan subscribe video ini channel ini ya terima kasih Sebenarnya sudah mendukung channel ini untuk lebih baik lagi ya kegiatan hari ini saya mau podcast dengan universitas multimedia Nusantara Tanya sangat baik sekali untuk bisa mengenal lebih jauh tentang universitas ini. Hasilkan terus teman-teman video ini selesai ya? nah, sampai selesai ya, ingat Tapi selesai. Oke, okay, kita lanjut nanti. Ya, ini sudah di wemen kita akan lihat di sana. saya akan mau pot guys teman-teman. Hahaha. Pak Mitra ini dulu bukan bisa kerja. Oh iya. Saya alumni guru sana. Wah. Pak Melki kenal nggak Pak? Melki kenal dong. Sekarang ke siswaan ya. Yes. Oh, oh. Weh. Ista sorry. Nggak. enggak oh, <laughs> Saya lubuk linggo. Oh, saya kelahiran sana. Dari, juga. Huh? dari TK sampai SMA ya? Nah, Alex Alexander. A ke oh, kenal ya? Kenal, dah. kenal Kita mau podcast. Iya iya. sama Pepe. Yeah. Oh, adu -adu -adu. <tuk> <tuk> sana, buli, ya, Bapak. Aduh, aduh, aduh. Bisa mangkrak ya kirim ke Guria, Pak. Oh. Si ini ada Andri loh. <tuk> ya, ada salam dari Andri gitu. <tuk> Oke, dah kelar. Ye. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> udah kelar. Thank you, Masha, Mas. Selim, thank you, Pak. <tuk> Andri, terima kasih. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> nah, so udah kelar podcast yeah. dengan UMN Nanti dilihat ya, ditunggu di channelnya Universitas Multimedia Nusantara Podcast kami berdua Dan follow Fitra Ganteng <laughs> <laughs> Ya ya pasti Mampir-mampir ke channel saya ya Fitra Ganteng <laughs> Oke okay, sudah kelar Sekarang saya pulang Ini masih di UMN Terima kasih sudah menonton video ini Nanti kita tunggu podcastnya ya Ada videonya sedikit aja Oke okay, terima kasih Silahkan subscribe jika berkenan. Jangan lupa like-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.